Wow mobil-mobilan teman-teman Mobil dump truck Ayo kita dorong teman-teman Wow Wow ternyata banyak sekali teman-teman Mainan lump yang kotor Sangat berlumpur teman-teman Wow Ini ada mobil apa aja ini teman-teman Sangat berlumpur Kotor sekali teman-teman Ayo kita cuci teman-teman Kita bersihkan ya Oke Kita mulai yang terkecil dulu ya teman-teman Wow Ayo kita bersihkan Wah, Ini ada air bersih teman-teman Wow, ini ada Lani, teman-teman Wow, kita taruh ya Oke, okay. kita ambil lagi ya Oke, okay, yang kecil ya, teman-teman Wow, berlumpur sekali, teman-teman Waduh, kita bersihkan Wow, ini ada mobil Temannya Tayo, teman-teman Wow, Gani Wah, ini apa ini, teman-teman Wah, wow, ada lagi Wow Ini mobil Tayo, teman-teman Oke okay. Ada lagi teman-teman Wah ini sepertinya lebih besar ini teman-teman Ayo kita bersihkan teman-teman Oke okay. Wow ini ada Tayo teman-teman Oke okay, teman-teman Kita ambil lagi ya Wow kita ambil yang Ini teman-teman Wow bagus sekali teman-teman Ini namanya Mobil apa ya kita bersihkan dulu Wow, mobil eksavator teman-teman Mobil eksavator Wow Wah, ini lagi teman-teman Kita ambil lagi ya oh, Langsung kita bersihkan Wow, mantap ini teman-teman Banyak sekali mainannya Wow, ini truk molen teman-teman Oke teman-teman Kita cari lagi Wah, wow, ini namanya apa teman-teman Ayo tebak Wah, wow. Ini kita bersihkan ya Wah, wow, ini namanya trok keren ya Wow oke teman-teman Wow udah banyak teman-teman wadahnya tidak cukup ini Wow ini nanti lagi ya Oke jangan lupa subscribe Makasih